Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat siang kembali di DivaTV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagi yang sudah mensupro channel ini, Bami mendoakan ya untuk kalian semua, semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, kita mendapatkan gambar spesial banget ya dari Kak Lensa Doni. Kak Lensa Doni mengunggah sebuah postingan, foto, momen saat Bunda Lesti dan Papa Bilar duet bersama nih di acara silaturahmi Alumni Lida dan Dea. Masyal banget ya, sepertinya bakal ada kejutan yang akan disuguhkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment. Postingan ini pun direpost kembali oleh akun Leslar underscore, Ada sebuah kalimat caption juga persahabat yang dituliskan on process Tuh persahabat ya, on process dari Kak Lensa Deni. Semoga hari ini ada vlog saat acara Silaturahmi Lida dan Dea Kita tentunya nggak sabar banget ya menantikan kejutan yang selalu disuguhkan oleh tim Leslar Entertainment dan langsung dari idola kesayangan kita Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan Dari akun Hariati Darman mengatakan Tim sabar menunggu tuh Sabar banget ya menunggu warga Konoha Harap bersabar Karena pasti akan tentunya kita mendapatkan kebahagiaan lewat channel Youtube Leslar Entertainment Berikutnya juga persahabat kita lihat juga komentar dari Ida Skurniati underscore 9 Ditunggu vlognya Tuh, para warga Konoha para sahabat ya setia menunggu Mudah-mudahan Kita selalu mendapatkan kejutan-kejutan Bahagia Kejutan-kejutan spesial dari Idola kita Lesti dan Bilar. Selanjutnya, persahabat disimak juga di unggahan Bang Yudi Revan satu jam yang lalu. Ini mengunggah sebuah postingan foto bareng Lesti dan Rizky Bilar. Ini juga momen saat acara silaturahmi, alumni Lida dan DA. Bersama Kak Nurul juga, luar biasa banget ya. Ekspresi Bang Yudi itu merem tuh persahabat ya. Merem apa <laughs> Ini sih cute banget dan salpok juga. Kalimat pun dituliskan di postingan ini. Bang Yudi Revan mengatakan Alhamdulillah saking senengnya ketemu idola sampai gak bisa melek Wow jangan lupa bahagia kata Bang Yudi itu Masya Allah banget ya ternyata Ini gak bisa melek ekspresinya dari Bang Yudi Revan karena saking senengnya ketemu sama idola Lesti dan Bilar Aduh cute banget ya Bang Yudi Masya Allah Semoga keluarga besar selalu diberikan kebahagiaan juga Amin dan kita lihat juga persahabat ya salfok dengan kalimat komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Siti Nurul 78. Untung nggak pingsan ya Bang katanya tuh. Untung saja nggak pingsan ya ketemu leisi dan bilar. Saking senangnya tuh, Bang Yudi sampai nggak bisa melek lagi masya Allah. Kemudian persahabat disimak juga diunggah Kapal lagi dangdut. Kali ini persahabatnya memposting foto bunda lesti kejora dan ada sebuah info dari Kapal lagi dangdut. Sudut dangdut, ruang untuk para fans dangdut berbagi kisah dengan sang idola Yuk bagikan kisahmu dengan sang idola di link bawah ini tuh bersahabat Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Kamu punya cerita bareng idola, yuk ceritakan kisahmu Di sudut dangdut nanti kisahmu akan dimuat di halaman kapan lagi? Dangdut Tuh, Allah banget ya Yang Tentunya pengen cerita-cerita yang punya cerita barang sama Bunda Lesti, kalian bisa ceritakan kisah kalian di sedut dangdut, masalah banget ya mudah-mudahan dukungan support dan doa semakin banyak diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita selanjutnya para sahabat disimak juga di ig-nya Kobas, ini ada kalimat yang sangat luar biasa para sahabat ya, Kobas disitu mengunggah sebuah postingan kalimat Sukses memerlukan usaha, Anda tidak dapat melakukan perjalanan jika hanya duduk dan menunggu datangnya nasib baik untuk meningkatkan taraf hidup Anda Ini the best banget kata-katanya bersahabat ya Kata yang sangat memotivasi untuk kita semuanya Masya Allah, mudah-mudahan ya kita semua selalu sukses dan selalu diberikan kemudahan segala urusan kita semuanya Amin Berikutnya, persahabat, disimak juga di info langit musik. Kali ini, langit musik meninfokan persahabatnya karena hari ini adalah hari terakhir untuk voting. Kalian wajib untuk mendukung artis favorit kalian, warga Konoha. Diwajibkan untuk mendukung Bunda Lesti Kejora di ajang Telkomsel Award 2022, Bismillah. Bunda Lesti bawa pulang piala penghargaan di kategori favorit solo singer. Karena untuk pesaingnya, ini bukan main bersahabat ya, ada Teh Ocha, ada Danang, ada Iwan Fals juga, dan Via Valen, itulah pesaing dari Bunda Lesti. Kita bismillah, semangat, terus dukung, terus voting, karena voting hari ini terakhir ditutup, kita doakan yang terbaik dan support yang terbaik buat Bunda Lesti Gejora. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.